Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya bermaksud untuk memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia saat ia mempromosikan puluhan perwira militer yang terlibat dalam peluncuran rudal balistik baru-baru ini, seperti yang dilaporkan oleh media pemerintah pada hari Minggu. Pengumuman itu muncul setelah Kim menghadiri uji coba hwasong 17 rudal balistik antar benua terbesar Korea Utara dan berjanji untuk melawan ancaman nuklir Amerika Serikat. Tujuan akhir Korea Utara adalah untuk memiliki kekuatan strategis paling kuat di dunia. Kekuatan absolut yang belum pernah terjadi sebelumnya di abad ini. Kata Kim dalam rangka mempromosikan para perwira. Ia menambahkan bahwa membangun kemampuan nuklir secara handal akan melindungi martabat dan kedaulatan Korea Utara, negara dan rakyatnya. Dia menggambarkan Hua Song-17 sebagai senjata strategis terkuat di dunia dan mengatakan itu penunjukkan tekad dan kemampuan Korea Utara hingga akhirnya dapat membangun tentara terkuat di dunia, kata Kim Jong-un.